Sama akan kita saksikan sebentar lagi. Wasit pertama yang akan memimpin pertandingan pada sore hari ini. Wasit satu, wahai penonton, kami ucapkan selamat menyaksikan. kedua tim bersiap-siap seluruh so, kali ini dilakukan oleh Panglima Boyok Putri A bersiap-siap di sana lakukan serve Sudah melakukan, tadi didentangi bola Agar saja tipa apa yang terjadi Masih bisa diselamatkan kali ini -da -da. Masih Dengan menunggu saya Show kali ini, bersiap siap. Sudah lakukan Power Power untuk Binturun, Angel Squad Binturun Latifah kali ini, bersiap Siap dilakukan show sudah lawan tajam apa yang terjadi masa sana. ini saka sesabar Pak Kades. Pak Kades, Pokoknya didukung semua, didugun semua Ayo, <tuk> di set yang pertama ini. Di mana sementara? Di atas. sama-sama kali ini apa yang terjadi lagi sangat, -sangat panglima dulu dapat ditahan oleh minda kembali akan kembali oh. masih bisa ternyata kali ini ada yang di sana lakukan pasti? lagi masih bisa ditahan kembali panglima dulu ada di ada panglima lama-lama juga lemas terus <tuk> ada pirmian sampai ada tingkat Waktu kan lakukan sudah tinggi, udah ada, lakukan tinggi, Satu pemain nomor 10. sudah dilakukan angkat satu bola bangun serangan kali ini. adil apa yang terjadi? Ada di sana. Mati Pak. Ha! Perdana bisa ambil defender game. Mampir Tajam, Namun kali ini sudah yang lakukan, ada ah, di sana, latihan kali oh, ini Lahan saja dari bola Gema, ada yang di sana Siap-siap, Gema Masih bisa ditahan, angkat saja kembali bola Apa yang terjadi? Taliar Salatan cantik dari Winda dari Pahlawan Manager atau official team